Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun Anda berada selamat datang Dan bergabung kembali Di channel Youtube Deepo TV Yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar terbaru Kabar bahagia pastinya dari idola kita Lesti dan Rizky Billar. Sebelumnya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Repot persahabat Masya Allah Bunda El semakin kagum dan bangga banget ya Alhamdulillah mudah-mudahan Bunda El selalu berkarya Dan selalu memberikan karya terbaik Amin Kita lihat juga persahabat ya kalimat caption yang dituliskan oleh Koko Sip Masya Allah Tabarakallah Platform music favorit Mimi nih Makasih ya yang selalu streaming lagu-lagu Bunda di Spot TV Kalian keren Spot TV report adalah sarana untuk melihat ulang Bagaimana kebiasaan kita mendengarkan musik Musisi-musisi favorit Mood musik yang biasa didengarkan Hingga musik baru apa saja yang ditemukan Dan ini merupakan agenda spot TV setiap tahunnya Hampir semua musisi dapat, Masya Allah Alhamdulillah Bunda El, persahabatnya mendapatkan spot TV report Tadi sudah dijelaskan ya, apa sih spot TV report? Tentunya, mudah-mudahan Bunda L selalu memberikan karya-karya terbaik. Dan jangan lupa juga untuk keluarga Gunungham, dengerin terus lagu-lagu Bunda Lesti di aplikasi Spot TV. Berikutnya, bersahabat, kita lihat juga ada sebuah penjelasan dari Papa B mengenai soal umroh. Penjelasan soal umroh, Lesler insya Allah segera dalam waktu dekat. Dan Masya Allah, Al-Fatih semakin pintar. Ini langsung disampaikan oleh Papa Bilar saat diwawancara semalam mengenai umroh persahabat ya Papa B tentunya minta doanya saja karena tidak mau membicarakan atau langsung menginformasikan saat ini persahabat ya kata Papa B pamali itu persahabat jadi doakan saja secepatnya insya Allah segera dalam waktu dekat ini Bunda Lesti Papa Bilar dan Abang El akan berangkat umroh doakan yang terbaik ya untuk niat dari idola kesayangan kita untuk selanjutnya persahabat disimak juga di postingan Marwah MC. Aduh, masya Allah banget ya sore-sore. Alhamdulillah, walaupun tentunya post ya. Kita merasa bahagia banget ketika melihat idola kesayangan kita yang selalu muncul. Masya Allah, Pak Babi selalu sehat ya dan mudah-mudahan selalu bahagia. Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh Marwah MC. Lonelli mengapa Lonelli hatiku tiada tertahan Kau tinggalkan aku seorgan Semangat menuju weekend Habis itu Senin deh Kita jumpa lagi dan berselat rahmi Masya Allah ada aja kelakuan yang bikin kita ngakak bahagia Dengan kelakuan admin Marwa MC Masya Allah banget ya Kita lihat juga di berbagai tanggapan komentar Di antaranya persahabat dari akun Instagram Apartemen Bintaro buat dedek mengatakan yang baju hitam jangan sampai lolos ya Mana banyak lagi yang pakai baju hitam Aduh, Masya Allah banget Ada juga tanggapan dari Umdian, Masya Allah yang ditunggu pasti ketua kelas Jangan banyak bolos tuh. Yang ditunggu itu adalah ketua kelas Papa Bilar, sahabat Yang selalu dinantikan penampilannya Saat main bola Bersama tim Marwah MC Kita lihat juga persahabat ya. Ada momen spesial juga Di acara brownies kemarin Saat bintang tamunya ada cahaya Ya, pengamen viral persahabat yang sangat mengidolakan Lesti Kejora. saat ditanya oleh Koruben Onsu siapa sih penyanyi yang Cahaya sering lihat dan terus kepengen banget kayak penyanyi itu dan langsung gercep banget ya Cahaya menjawab Kak Lesti Masya Allah luar biasa Lesti selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang makin kagum sama sosok Lesti Kejora, idola kesayangan kita emang the best banget Persahabat, banyak orang-orang yang mencintai, banyak orang-orang terinspirasi olehnya, ini keren banget, dan momen spesial juga Persahabat ya, ternyata korupen itu menelepon Bunda Lesti Kejora, Bunda Lesti langsung memberikan support dan dukungannya untuk cahaya mudah-mudahan kelak nanti menjadi penyanyi hebat, wow, Bunda El selalu rendah hati, masya Allah. Kita lihatnya, korubi onsu itu menelpon Bunda Lesti. Masya Allah, luar biasa banget ya! Idola kesayangan memang selalu membuat kita kagum. Palsingan ini pun diunggah kembali oleh akun Eliza. Ada seperempat satu, enam satu reel. Kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan. Semoga bisa segera bertemu Kak Lesti ya anak cantik Amin Masya Allah banget Ada juga tanggapan komentar yang diberikan di unggahan ini Di antaranya persahabat dari akun Kenzi Agassi Mengatakan Masya Allah Bunda El Sehat terus, bahagia terus Banyak banget yang terinspirasi olehmu Berkarya terus ya bun Amin Masya Allah banget ya Memang banyak sekali Yang sangat terinspirasi oleh Bunda Lesti Kejora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 Ini dulu informasi di sore ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.